dan Cangkep memang Syafi'i luar biasa. ya ini kadu ulama ada oh, Cangkep Melek, tapi ulama tetap darah dihentikan, nanti ini yuk kacuh yang saya paling mengenang itu, dialeknya dia dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu karena dia sering baca hadis resiko orang sering baca hadis tidak nazor, ini ruang nontonan itu dia akan mewarisi persis seperti nabi, dan itu bahaya sehingga Ahmad bin Hanbal nanti mirip kuwaris, nanti mirip nopo. Ditanya ditekadis kan Lais ni janikinasi, wong men, wae terus ketarikin, wae terus bawa, momen, wae len, tak menangpa kina, enak yang tahib bawa mo, ora no wong jino singi mane ice, ora no wong maling singi mane ice, ya cara lahir kan, na cewek napi ngon, lahir minuah hatung, hatayu kipali asih mayu hidup, dinasti, sih, lahir mana, niman lah, ada lah, ora no iman, bagi wong sing rana pati dan, oke, tapi cewek kan ekstrim, lais ni janikinasi, bawa mo, wong tau jino berarti mane ilang, wong tau maling ni mane ilang orang yang kena dipercaya jadi dino iman, maling, ya ya beliau itu cara paham gitu Terus ketemu Imam Sapi itu tiga sih loh, Yahmat, anak deh ini terus orang iman tobatin di eh? di ya <tik> dia. Mas Alhamdulillah, ya tobatin deh sholat ya, sholat yang terkem. Mas Alhamdulillah bui makam makam. Yahmat, sholatul ul kafir, latasik tuh. Sholat ul kafir enggak salat. Alhamdulillah semuanya sedikit dingin buat Imam Sapi. Karena naik, pendapatnya dia naik. Wong garan ika, firq tobatin sholat. Padahal Wong saya sholat berarti jaiman. Wong anti tasola di mantan kafir Iman Bestinya nanti ini daerah di kafir itu berarti di Indonesia kan Udah, udah, udah Berarti di Indonesia ini konsolatanya anget Ya, Ahmad, Salatul kafir Lantas, Iku, solatul kafir, Iku Semua yang pertama, tersenggol ini Antar bakti khusus, Iku banyak bakti khusus Wah, akhirnya beriku lama Dokter kafir, Laila Yogi, Ahmad, tiap ponok kafir ponok La imana liman na amatah elah imana kamilan hahahaha <tuk> <tuk> Kabeh kami, kami, Ora iman senyulain jenis iman Ini rasumbul loh Tapi tetep iman loh hahahaha Eeeh Lain bisa Soalnya pas dino sini iman ini muncul kecil Baru aku balik nih harus maling, imane Tadi, <tuk> orang, pas maling iman ini hilang kecil Tapi Orang <tuk> sih orang Pat maling ya iman tapi ya, Sebenarnya malah tetep bapak ini Akhirnya dadi akidah Ahlussunnah, lamno kafir mukminan bilwisri, mbok dosa gede kaya opo, tetep ora ka. Kuwi sekali kafir urip, engko zakate ora mbok tampa. Merga orang kafir ora wajib. Ora usah tolak merga ora tolaten. Iku momso ibune ibu, nang ngarep. Dikamrah sampeyan, tetep wae mesti tolak. Ya, mak tolatul kafir, lah bongak orang salat, salat imam itu hormat, gara-gara tragedi kalah Ahmad salat salat jadi, ini saya sekali tidak lagi tidak ada. Ini kan lebih enam tiga ratus, nanti saya isi paronya, tidak akan dua ratus, saja. Makanya, ini, ini, ini berapa? <tuh> lagi putri, neukatri, mau nginceng ke lima puluh Apa mungkin sapi? soalnya lebih hebat jika Bapak saya hormat. Jadi bertolak desa, itu dugaan yang cara ini, Luguh, ini menikin, kursi di kursi malas. Tapi rieng kan kursi turun, ngeklorian, menanggung. Saya punya bantuan, Bersih ke Jawa. Sang Sang larang. Si coro kena, lamun kena. Ya semua Baru dah. turu. Dia turu, melek Baru ini Nanti subuh. Baru Bapak. Pak pulau di lalu ngintang Imam Shafi'i ngundang deh, ya ngintang Muhammad bin Iskris itu penggalanya gitu, lucu di angin lugu ngelisirahnya, suruh bariku malah meneh, turu meneh nanti tibuk, lu ngorok jiran hurmati, lu sepulti terus, Ahmad Sambal ngintang-ngintang mendukai Imam Shafi'i, ya abad Akbar akbarat binti anak abu sholil Isa suma takut, suma tanam, takut Wong si kita, dia orang tahu, tak jodoh, tak jodoh. Jadi, maksudnya, itu mikir, suka telu masalah. Kalau masih kecil, mulai tidak suka. Lagi kecil, pulau lagi, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, alim, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, Laarak ketemu terus yo salat terus. Lah tapi tenan ini kudu didhodhok kan satu contoh. Satu contoh pentingnya e melek. Kulo kan sering melek, kulo nggih jarang salat sunah. Kabeh ulama riyen dawuh bagian darani ku hadis. Tapak guru sahatin afdhalun ibadati sittina nopo Mikir saja ini lho ya apik ibadah swisat. Sekarang zaman tak bedhe ini kisah nyata. Kulo nak termasuk wong alim. Saya percaya, Sa -imam dalam Saya, percaya, dalam Saya percaya Imam Syafi'i dalam fatwa fikih. Saya percaya Abdul Qosim Al-Junaidi dalam fatwa tasawuf. Saya percaya Imam Ghazali dalam fatwa fikih. Kulo semua wong geser hafal Quran. Iku mboten nate seneng pengeran tenanan kaya senengku nak pas maca tek-tekeke Abdul Qosim Al-Junaidi. Merko ngomong e dipiji. Nggih yes, salate ibadah ibadah por wali rumah kamu terus muni astagfirullah. Terus boten, dia ngomong-ngomongan biasa. Tapi kok gremeng kabeh sungene. Ini sa saya gezakkan jenengan, ten tabas teneng jenengan. Wongna oh, aplikatif mal cinde tira ibadah yatenak dalu. Ya Allah, saya mencintai jenengan ni wajar karena saya butuh jenengan. Rezeki dari jenengan apa-apa dari yang enggak wajar itu jenengan mencintai saya. Kan jenengan enggak butuh saya. Wong kok iso gak tenang pangeran lewat logika itu. Saya ingin ini. Saya iki neng Aku gak buang sengra kenal sama sekali, dan tak ada butuh orang itu. Tapi duit sak jutaan, aneh aneh. aneh. Dan ngajak membantu kan butuh, ngajak disantri yuk ya butuh, kan disantri aja ya yuk kayak disantri kan jodoh nyambung doain. Ngajak iuang sengwe rabu toh, hebat oh, tor. Awal rabu Jadi umpama sauribiri berukir, mau jika i pengiraman segotak pirang, tetap pengirannya sama pirang. Mau rabu toh kok jadi umum mau, mau bahas jika iri iki sak urip kuripit, RC itu iku sapian pengiran wong kok. Podho becik ke ilmu sak uprit ngene iki pakai, yang wong mau, mau rabut blas kok. Aku nangis, iki kok ono oh, wong seneng pangeran dengan logika iki. Ya Allah nak kula mencintai jenengan wajar, wong kula buta jeneng. Tapi kalau jenengan mencintai saya itu tidak wajar karena jenengan tidak butuh saya lu standar nak pakai logika itu dikasih berapapun oleh Allah kamu pasti terima kasih karena kamu enggak berhak nuntut kan Contoh lagi, singaran hikam dengan hikam nak ngelembengeran ya nak ngelembek kurang kaifat tubul ajrun man wa ilaika Misalnya ada pakai tak kayak di pakai di saya banyak ya sekarang bareng di datang jadi 10 miliar Barang gagangan sukses, ngomong ini terus aku ada hadiah miliar karena uang satu miliar yang kasihkan saya tak bisnis, jadi itu aku sukses, kemudian aku hadiah yang miliar bukan Nawar, mau nuntut hadiah ini tak mulang, ilmu ini apa? suga, suda, Pengerang. Bumi Pengiran, pengerang. Buat aku semalem juga sudah kau mulang, terus pengerang tak tuntut. Gusti. Kau mulang santri pulau kakak, kaya e, dia hadah nawarat. Echah. Makanya dari hikam, anak-anak, kaya patah e, rubul adro, memang huwa muzdihi laika, utak kembudaka kau endi, Uang Pengiran ini mari kuwe kemana kau tuntut. Kuwe sekeki sholat itu hidayahnya kau enti. Pengiran kan? Kuwe kelar poso hidayah kau barang Bagaimana anda menuntut Kita akan sepakat iso salat. Allah. Quran seorang buat nuntut wong sing, mikir wong itu mikir, terus wong itu nopo, paham ya? pengiran pengiran itu ber orang berpopo atau bukan? Itu jadi pengiran, itu pengiran wajib pengiran Rono tetap pengiran, jadi Dolanan jagoan sampai sekaku oleh Perkara ini bukan nonak dunia dulanan dolanan. Angger si dari WAE. Seperti itu kue ini, berpukung duit dari WAEku. Pengirahan itu tukungnya, kalau kelaku anam, ini yang berapa-apa? Ini pengirahan, pokoknya sobi gak ada, wang. Wajib gak baru kayak mikir tadi, Abu Qasim al-Junasi populer tak merindah. Gusti, saya mencintai kau itu wajar. Ya kok gue seneng cayu kan wajar. Memang, saya itu Ayu menarik. tapi itu Ayu, menarik. itu Ayu, menarik. Saya itu Ayu, menarik. Saya Ayu, menarik. Saya itu Ayu, Ayu, menarik. Saya itu Ayu, menarik. Saya itu Ayu, menarik. Saya itu itu Ayu, itu Ayu, itu Ayu, itu Ayu, Ayu, dari Bojongbong, oh, tapi eh, dari Bojongbong, oh, sampai Bojongbong, dari pemeriksaan. Wah, bisa memungkiri. Wong pulau, wis lima mawon, tertolong sekali oleh pemikiran atau legiagul, oleh fatwa, oleh nasihat. sing di daun oporo wali, karena cara mencintai Tuhan itu luar biasa. Setelah anda mensifati Tuhan, gak butuh sampeyan. Kok umpoh mau satu-satunya sudah tidak tahu? Kau dikira mau satu-satunya. Ini harus berhenti, Contoh gampang ya. Anda ke Jakarta. Umurnya sudah tidak tahu. Setelah tahun mati, ke Jakarta. Barani Jakarta ketemu uang yang tidak ada. Ini adalah Terus dibuduh, Kira-kira jaraknya mau 100 Oleh maturah, agak berber. Karena orang itu gak butuh kamu. Tapi nulung kue yang ke alamat. Saya itu uangku hilang, oleh matrua, mau kena terus Karena orang itu udah butuhan tapi ini ulung. Saya pengen ulir di rumah terus, ke nggak di tua, nggak di mahmati. Ijo jolo suaraku, ban selawasi. Itu korek hati anunggi. Jadi wali-wali, wulangi ngifati pengiran keluar. Jadi kalau ada jasman, nggak nggih fatih pengiran jasman. Tiga uang senang pengiran, emang setengah berikutnya surat terus dia bawa senja. Arang -arang, ya, Rangarang ya, cuma mikir. Rokiah Jawa malah parah. Usulnya <mener>, bareng <tuk> malah parah. men. rokok ya? <tuk> Wong jenengan Malang. Malah malah parah. Bagaimana anda, Bagaimana anda menuntut upah sama orang yang memberi hadiah kamu? Luwesnya kayak I, kok, Mbok Tung. Saya ingin tumbuh gol sholat itu jasad yang gawe, Sob. Besar game saya ingin tidur, Mbok Tung, yang tinggal, Sob. Gede duit, jantung yang tinggal, Sob. Pak, besok milik kita, Bang Yana. Lalu, gue salat ngaku fasilitas gol pengairan. Besok, sholat gol kecil, lu bayar I, lu kan, betul. Harap mau tarap, wo, wo, tarap. <laughs> jadi sarapan. Aku apa saya <laughs> ke wali, wali, wali, wali, wali,